Halo, selamat datang di channel youtube Tip Sehat Alami Apa kabar nih Sobat Sehat? Semoga kalian sehat selalu ya Saya mau tanya Siapa sih di antara Sobat Sehat Yang saat ini sedang mengalami hidung tidak bisa mencium bau? Nah, kebetulan sekali Di video kali ini saya ingin membahas mengenai topik ini jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai akhir ya Memang salah satu indikasi gejala covid-19 Itu salah satunya tidak bisa mencium bau Atau dalam istilah medisnya disebut dengan anosmia Tapi, buat sobat-sobat sehat yang sedang mengalami hidungnya tidak dapat mencium bau Tenang saja tidak usah langsung panik karena hilangnya kemampuan indera penciuman juga bisa disebabkan oleh penyakit lainnya. Melansir dari laman resmi University of Michigan Health, indera penciuman manusia sangat terkait dengan indera perasa. Jadi, gejala anosmia bukan hanya tidak bisa mencium bau saja. Penderita juga akan sulit merasakan makanan atau minuman yang masuk ke mulut Kondisi yang tidak nyaman ini dapat mempengaruhi nafsu makan Berat badan turun sampai kekurangan nutrisi Bahkan Penderita anosmia juga rentan untuk mengalami sedih dan tertekan karena dengan mencium aroma dan mencicipi rasa dapat menambah kebahagiaan dalam hidup. Anosmia atau tidak bisa mencium bau umumnya bukan gangguan kesehatan serius kok. Namun, masalah kesehatan ini bisa dibilang dapat mengurangi kualitas hidup seseorang. Nah, Sebelum membahas berapa lama anosmia ini sembuh, simak penjelasan anosmia berikut ya. Melansir dari Healthline, penyebab anosmia yang cukup umum adalah pembengkakan atau penyumbatan di lubang hidung karena iritasi, alergi, atau tumor. Tidak bisa mencium bau juga bisa disebabkan oleh gangguan syaraf yang mengirimkan sinyal dari hidung ke otak. Penyebab lain anosmia juga bisa disebabkan oleh hidung tersumbat karena flu, alergi, infeksi sinus, atau kualitas udara yang buruk adalah penyebab paling umum di Indonesia. Dalam kasus ini, anosmia hanya bersifat sementara dan akan sembuh dengan sendirinya. Selain itu, anosmia juga bisa terjadi karena adanya sesuatu yang menghalangi masuknya udara ke dalam hidung seperti polip hidung, tumor, atau bisa juga karena kelainan tulang di dalam hidung. Anosmia juga bisa terjadi karena adanya kerusakan pada otak atau syaraf penciuman. Pada kasus ini reseptor di dalam hidung yang berfungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal bau ke otak tidak dapat bekerja dengan baik. Atau otak yang menerima sinyal bau dari hidung tidak bisa mengolah informasi dengan sebagaimana mestinya. Nah, berikut adalah aneka ramuan yang sudah saya rangkum tentunya dengan cara alami ya Beserta cara penggunaannya supaya kamu bisa mengatasi hilangnya kemampuan indera penciuman kamu Cara pertama, kamu bisa menggunakan jahe Cara mengatasi hidung yang tidak dapat mencium bau, kamu bisa menggunakan jahe karena kandungan gingerolnya dapat mengeluarkan aroma yang kuat. Jahe digunakan untuk latihan mencium bau. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hirup-hirup jahe bergantian dengan tiga jenis aroma alami berbeda lainnya. Masing-masing 20 detik. Nah, kamu bisa lakukan latihan bau ini tiga kali sehari dan dalam 6 minggu Biasanya anosmia yang kamu alami akan membaik Jangan lupa untuk kupas terlebih dahulu kulit zainya dan memarkan. Selain itu, minum seduhan jahe untuk membantu meredakan peradangan sekaligus mengatasi hidung tersumbat yang terkadang bisa menyebabkan anosmia juga bisa kamu lakukan Cara membuatnya, kupas jahe secukupnya saja, lalu geprek sedikit, dan seduh dengan air panas selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, kamu bisa minum dengan pelan-pelan ya. Nah, jenis aroma lain bisa kamu gunakan juga kopi bubuk, kembang mawar, kayu putih, atau cengkeh. Selanjutnya, kamu juga dapat menggunakan daun mint. Cara mengatasi hidung tidak dapat mencium bau, kamu bisa menggunakan daun mint. Kandungan mentolnya mengandung zat antimikroba dan anti peradangan. Daun mint bisa digunakan untuk latihan mencium bau. Seduhan daun mint juga dapat melegakan saluran pernafasan loh. Nah, Cara membuatnya sangat-sangat mudah. Pertama, rebus 10-15 lembar daun mint dalam secangkir air, lalu saring dan tambahkan sendok madu. Tak hanya dapat melegakan saluran pernafasan, seduhan daun mint juga dapat untuk mengatasi gangguan pencernaan. Cara mengatasi hidung tidak dapat mencium bau yang ketiga adalah dengan menggunakan lemon Karena kandungan vitamin C antioksidan dan antimikrobanya lemon dapat digunakan untuk latihan bau Caranya pun sama seperti cara pertama atau kedua yang sudah saya jelaskan tadi atau kamu juga bisa meminum segelas air hangat yang diberi sedikit perasan lemon dan satu sendok makan madu. Dan pastikan juga madu yang kamu gunakan adalah madu asli bukan madu campuran. Minum seduhan lemon berguna untuk meredakan tenggorokan dan membantu untuk mengobati anosmia. Kamu bisa meminum air perasan lemon ini sebanyak dua kali sehari. Bagaimana? Mudah dan nikmat kan? Silahkan kamu coba ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya sobat sehat. Semoga sobat sehat semua yang sedang sakit lekas diberikan kesembuhan. Bagi sobat sehat yang masih sehat,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 Terima kasih.